basahi lagi hujan basahi lagi basahi bumi basahi pipi basahi hati Penyanyi takaruan Nada gitarku Ketutupan derasnya Buyuran hujan hmm, Dan aku mengalah Kepada hujan selalu datang di saat diriku sedang tertekan tekanan dari tak kenyataan yang mengantam perasaan yang lu As well Sakit hati takkan datang Jika cinta tak diundang Tak diundang Tak diundang Ini tentang keyakinan Ini tentang perasaan Oh jangan ada paksaan Biar cinta tutupkan jalan Tentukan pilihan Hujan Basahi lagi Hujan Basahi lagi Menangislah dalam bayangan Menangislah dalam kenangan Menangislah dalam-dalam